Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Irobbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashirafil anbiya Iwal mutsalim Wa ala alihi wa ashhabihi Wa ajma'in amma ba'du Para pemirsa yang dirahmati Allah Alhamdulillah Kita diberi karunia umur panjang Tandanya kita bisa memasuki Di tahun ini 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu malam-malam Lailatul Qadar yang tidak bisa ditentukan kepastiannya, tapi Allah memberikan isyarat pada malam ganjil. Lailatul Qadar adalah sesuatu hari yang luar biasa, karena pada malam itu Al-Quran diturunkan, Inna angzalna fi mubarakah, inna kunna muziri. Lailatul Qadar mempunyai tiga arti menurut para mufasir. Yang pertama adalah pengaturan kehidupan manusia. Di malam itu akan dicatat perjalanan kehidupan manusia. Termasuk takdirnya. Yang kedua diartikan sebagai kemuliaan. Karena pada malam ini semua memperoleh kemuliaan. Lailatul Qadri Khairul Min Al-Fishyar, malam seribu bulan. Yang ketiga Lailatul Qadar mempunyai arti malam yang sempit. Karena pada malam ini seluruh malaikat turun ke bumi termasuk ruh. Malaikat Jibril Mereka menyambut dengan sukacita Datangnya malam Laylatul Qadar Bagaimana dengan kita Para manusia Yang hidup Di 10 hari terakhir? Seluruh umat manusia Di seluruh muka bumi Terutama kaum muslim Dan muslimat Sama-sama menyambut Laylatul Qadar Karena Kemuliaan yang dimilikinya, salamun fajar, sehingga sampai fajar datang kita akan mendapatkan keselamatan. Para ulama mengatakan tanda munculnya lailatul qadar itu kita merasakan sepoi-sepoi sejuk, damai di hati ketam dan perasaan yang tenang. Malam Lailatul Qadar mempunyai tujuh keistimewaan. Pertama, sebagai malam pengampunan dosa. Siapa yang bermunajat, beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, memohon ampunan dosa, insya Allah akan diampuni. Yang kedua, malam penuh keberkahan. Karena di malam inilah Quran diturunkan. Yang ketiga, malam keselamatan. Ada dicatat, takdir perjalanan kehidupan manusia, kalau kita bermunajat, maka moga-moga kita diselamatkan. Yang keempat, malam penuh keberkahan. Kemudian, malam pengampunan dosa. Kira-kira diantaranya adalah yang telah saya sebutkan. Semoga kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut ketika meramaikan Malam Lailatul Qadar. Para santri, para sahabat, para teman-teman, dan para alumni dimanapun berada, mari kita song-song besar keberadaan Malam Lailatul Qadar kita ramaikan sebagaimana penduduk langit meramaikan kehadirannya maka kita sebagai manusia ikut andil meramaikan malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan saleh seperti qiyamul lail, membaca Quran dan sebagainya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan keberuntungan menemukan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Wa Wassalamualaikum wabarakatuh.